Oke okay, pak kemarin bersama semuanya dan kali ini saya ingin memberikan sebuah video tutorial mungkin video tutorial mungkin juga enggak ya Bagaimana cara mentranslate atau bagaimana cara menerjemahkan sebuah game gitu ya dari bahasa Cina ke bahasa Inggris Jadi mungkin kalau kalian memang tujuannya pengen main game yang bahasa Cina atau mungkin kalian salah beli game gitu ya. dan enggak bisa di refund gitu refundnya susah gitu ya. ribet jadi kalian bisa langsung aja translate gamenya gitu tapi sebelumnya kalian butuh dulu yang namanya capture card gitu nggak harus Elgato sih kalian kalau misalnya Uh, budget terbatas kalian bisa beli easycap mungkin atau ada yang murah ya kalau nggak salah harganya cuma 100.000 dan memang tujuannya tuh cuman untuk uh, main intinya sih ya di laptop kalian dengan PS4 kalian gitu, jadi PS4 kalian main di laptop gitu atau di PC mungkin ya jadi sini saya menggunakan OBS gitu intinya kalau kalian udah punya um, Camcordernya tinggal kalian pasangin aja ke laptop kalian dan kalian cukup tinggal pakai Streamlab atau pakai OBS sama aja sih, nggak ada bedanya gitu kalau menurut saya dan uh, intinya nanti bakal jadi kayak gini dan di sini kita akan kecilin dulu untuk layarnya karena di sini kita akan uh, translate dengan satu layar ya dan di sini saya menggunakan aplikasi emulator Android yang bernama LD Player 4 di sini kita akan menggunakan aplikasi yang bernama Google Translate gitu. Jadi di sini kita bisa nge scan langsung dan ini translationnya itu live gitu ya, nggak nunggu dulu gitu. dan saya udah coba di aplikasi emulator Android kayak BlueStack atau mungkin ya saya cuma coba cuman baru coba blues ya jadi itu nggak bisa untuk di blues nggak bisa di scan mungkin kalau kalian pakai nox pakai koplayer dan sebagainya dan udah kalian coba gitu ya dan kalian bisa silahkan komen di bawah gitu di sini kita akan langsung aja klik yang terjemahan ini atau tinggal kalian cek aja di google play tinggal kalian masukin akun google kalian terus kalian download google translate gitu ya dan setelah itu kalian cukup klik aja yang garis tiga ini dan di sini kalian cukup klik aja yang namanya setelan ya Nah, di setelan ini kalian cukup klik kamera. Gitu ya, kamera di sini. Nah, biasanya kamera ini adalah webcam, ya, webcam kalian atau ya, kamera pada laptop kalian gitu. Nah, di sini, kalau kamera satu kalian adalah webcam, berarti kalian harus pakai kamera 2 Kalau kamera dua kalian webcam, berarti kalian harus pakai kamera satu. Nah, jadi kalau kalian pilih kamera yang bukan webcam itu nanti bakal uh, bingung untuk aplikasi ini dan nanti aplikasinya bakal minta untuk nge-scan atau mungkin uh, menggunakan kameranya dan disitu kita akan translate dari situ ya di sini kita akan batal aja karena di sini saya udah pakai kamera 2 yang bukan webcam saya dan setelah itu kita akan balik lagi aja dan di sini kita akan uh, pilih dulu untuk bahasanya di sini misalnya dari bahasa Jepang dari bahasa Inggris mungkin ke Indonesia atau uh, dari bahasa Armenia gitu ke bahasa Inggris pokoknya terserah bahasanya tinggal kalian pilih aja gitu. Misalnya bahasa Hindi, bahasa Islan apapun itulah ya. Tinggal kalian pilih aja dan setelah itu kalian klik aja yang kamera gitu. Tinggal kalian klik yang kamera dan nanti akan di sini akan ada tulisan abadikan layak secara real time. Walaupun entah kenapa ini saya tiba-tiba jadi bahasa Indonesia, seharusnya mungkin ini Real time screen capture atau apapun itu, kalau bahasa Inggrisnya tinggal kalian klik aja, dan nanti akan muncul jendela yang kayak gini. Nah, setelah itu kalian bisa ke bawahin aja untuk aplikasi emulator LD Playernya, dan di sini kita akan langsung nge-scan ya untuk gamenya gitu, untuk yang OBS-nya atau ya yang mirror dari capture card kita gitu, atau mungkin. Capture kalian. Sini kita akan langsung klik aja dan nanti di sini kita akan kecilin ya untuk ukurannya dan di sini nanti akan muncul gitu ya untuk translasinya gitu. Walaupun ini translasinya enggak perfect gitu, ya masih ada yang salah-salah, ada yang masih agak yang aneh-aneh gitu. Tapi kalau translasi atau menerjemahkan gitu ya, menerjemahkan dari bahasa Inggris dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia menurut saya lumayan akurat berbeda dengan kalau kalian misalnya translate dari bahasa Jepang ke bahasa Inggris atau dari Jepang ke Indonesia atau dari Cina ke Inggris atau Cina ke Indonesia gitu. Jadi itu agak agak ini aja sih agak ada yang salah sih, agak yang ada ada yang ada yang aneh sih. Kalau bahasa Inggris ke bahasa Indonesia ya bisa dibilang ke uh, ketepatannya atau keakuratannya 85% sampai 90% lah boleh saya bilang. Dan kalau misalnya ini udah kayak gini, udah tinggal main aja sih. Udah kalau udah kayak gini dan tinggal kalian lihat aja gitu di bawahnya. Misalnya di sini kalian nggak tahu gitu untuk uh, untuk apa untuk yang mana gitu yang harus kalian pilih. Misalnya contohnya uh, yang kayak gini gitu kan. Misalnya di sini kita akan pilih ya untuk yang dia sampai ngobrol kayak gini. Dan ini saya saranin sih kalau kalian bermain game. JRPG sih Kalau game kayak shooter gitu Gak tahu juga ya Apakah bakal enak kayak gini Karena kalau game kayak Persona gitu ya JRPG Ini banyak yang ngomong kayak gini Dan ini bisa ditranslate aja Lebih gampang gitu Dibandingkan kayak game mungkin Call of Duty mungkin yang enggak ada uh, waktu untuk uh, menunggu gitu karena ini kan untuk nge pun ya butuh waktu sekitar 1-2 detik ya untuk uh, transatnya apalagi mungkin setelah 12 detik ini belum tentu benar juga gitu belum tentu uh, akurat masih rada aneh gitu ya mungkin harus nunggu sampai ya tiga detik mungkin sampai benar-benar uh, muncul yang benarnya gitu ya ya silahnya enggak 100% benar sih ya tapi ya sedangnya masih uh, bisa dipahami gitu dan ini butuh internet koneksi gitu ya cuman nggak tahu juga kalau kalian udah download uh, language packnya mungkin yang ada lambang uh, download ya misalnya kayak gini misalnya di Inggris uh, misalnya di sini kalian misalnya klik yang ada lambang download ini mungkin nggak tahu juga ya apakah bisa offline atau enggak cuman saya belum coba gitu dan ya yeah, setelah itu udah sih Tinggal kalian main aja Dan tinggal kalian sesuai aja untuk jendelanya Dan ini juga ada kekurangannya Yang ke satu itu tidak akurat gitu Tidak akurat 100% Paling cuman ya yeah, untuk ini 60-65% lah Sampai 70%an uh, keakuratannya Kecuali mungkin kalau kalian pengen yang pindai gitu ya Yang uh, scan gitu Yang scan yang Uh, ini, tengah ini, tapi ini agak lumayan lama gitu untuk uh, prosesnya gitu jadi ini nggak real-time dan ini lebih lama gitu untuk pindah ini jadi, karena ini berbasis foto ya dan kalian juga harus pilih mana yang mau di-translate-nya gitu yang kedua, ini aplikasinya tuh Google Translate-nya saat kalian klik instan dan kalian uh, klik yang abadikan layar secara real-time ini kadang-kadang suka nge-crash gitu untuk aplikasi dari uh, LD player-nya ya dan itu doang sih untuk kurangannya gitu Kesatu tidak sempurna gitu ya, walaupun ya, ya sebenarnya nggak harus sempurna sih, ya. sekitar 80 puluh sampai delapan pun saya masih wajar kayak gitu. Cuman kalau 65 puluh ya, masih kurang. Tapi ya, daripada nggak main sama sekali, jujur nggak jadi masalah sih. Jadi saya masih uh, bisa main dan ya memang harus rada-rada mikir ya untuk uh, kata-katanya yang dimaksudnya gitu, biar sampai benar yang dimaksud sama gamenya nya gitu. Dan tinggal kalian sesuaikan aja sih untuk uh, jendelanya, tinggal kalian kecilin atau gedein. Biasanya saya ini main di layar kedua ya, untuk uh, translate-nya. Jadi saya biasanya main di full screen kayak gini, misalnya, dan saya biasanya main di layar kedua ya, untuk ngelihat teksnya gitu yang udah di translate-nya. Biasanya sih cuman kalau kalian cuma punya satu monitor, kan nggak jadi masalah sih. Biasanya tinggal sesuaikan aja untuk uh, size dari LD player nya kayak gini, saya kayak gini gitu kan. Dan di sini kita akan langsung ke sini, misalnya kayak gini dan ya tinggal kayak gitu aja gitu cuman teksnya agak kecil kalau misalnya kalian ah, pilihnya juga kecil juga ya dan ini ya, jadi cukup segitu doang sih untuk videonya dan thanks for watching bye bye